Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihi allahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyanah. Assalamualaikum an la wa illallah wahdahu wa sharika lah wa rahmatullah anna wa abduhu wa rahmatullah Ya wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wa wa wa wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa rahmatullah wabarakatuh, wa wa wa Wattaku الله الذي تساءلون به wal إن الله كان عليكم alaykum wa yagfir lakum wa mayyatay Hadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam wa syar'al umuri muhdafatuhah ayinna kulla muhdafatin bida wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar mahasyar al-ikhwah wal-akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimali wa rahimakumullah alhamdulillah suatu kegembiraan untuk saya sore hari ini bersama Seluruh hadirin dan hadirat Di Masjid yang indah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mencatat untuk kita semua Segala kebaikan Dan memudahkan kita pada hal yang Dicintai dan diriwayi oleh Allah subhanahu ta'ala Di dunia dan di akhirat Sebagaimana saya bermohon kepadanya Semoga Allah subhanahu Semoga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih hal yang memudahkan kita semua untuk berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema pembahasan kita pada sore hari ini. Antara dua jalan Di dalam kehidupan Pasti kita dihadapkan kepada dua perkara Ada yang kanan, ada yang kiri Ada yang baik, ada yang buruk Ada yang manis, ada yang pahit Ada yang membuat kita beruntung Ada yang membuat kita merugi Berbagai kondisi dan keadaan. Itu dari. Ketentuan Allah. Di tengah manusia. Karena memang sudah ditakdirkan. Seperti itu. Allah firman. Ketika. Menjelaskan tentang penciptaan manusia. Wahadainahun najedain. Dan kami beri hidayah. Pada manusia itu Kepada dua najed an Dua najed Artinya dua jalur, dua jalan Itu di penafsiran Abdullah Mas ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid Al-Hasan al-Basri dan selainnya dari Para ulama ahli tafsir Mereka mengatakan dua jalan Jalan kebaikan dan jalan kejelekan dan di surah al fatiha Allah Subhanahu wa taala memerintah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah berilah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang keberini mat atas mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Ada jalan kebenaran. Tapi ingat, ada ujian dan cobaan. Ada jalan lain lagi. Dan seorang muslim itu, dia berputar di atas hal ini. Dia pandai membedakan antara dua jalan Antara dua perkara yeah. Iya <kosik> Jadi dua sudut Perlu dipahami Ada dua jalan Yang pertama Kemudian yang kedua Ada jalan yang benar dan kita harus pandai membedakan antara jalan yang benar ini dan jalan yang tidak benar. Itu kandungan pokok dari surah ayat-ayat di surah Al-Fatihah yang saya bacakan tadi. Dan sekadar keahlian seseorang berjalan di atas jalan yang benar di dunia, sekadar itu pula kemudahan dia Berjalan di atas asirat as Yang mengantarnya ke surga Melewati neraka mengantarnya Ke surga di bagian pokok di dalam agama Sumber hidayah dan petunjuk Karena itu seorang muslim Dan muslimah Dia harus mengenal Jalan Dan harus pandai membedakan antara jalan yang benar dan jalan selain daripada itu. Itulah keteguhannya, itulah kekuatannya, dan itu kelurusannya, dan itu yang menyebabkan dia bisa dekat kepada jalan Nabi SAW Alaihi dan para sahabatnya. Yeah. Iya, ini mana-mana. Mesti kita pertajam ya. Supaya kita mengenal. Bahwa dalam hidup itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hidup ini cuma sekali saja. Tidak berulang. Kesempatan juga. Cuma satu kali. Begitu matahari terbenam. Kita tidak bisa mengulangi hari itu lagi. Maka harus di ketahui apa yang terbaik untuk seorang hamba bagaimana jalan dia hidup dengan baik dan benar iya Allah subhanahu wa ta'ala terangkan ada dua golongan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman yaitu di berbagai ayat Al-Quran. Yaitu supaya kita pandai membedakan antara dua jalan. Apakah kami jadikan orang yang beriman dan beramal salih. Seperti orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan pertanyaan pengingkaran ya. Dan mungkin Allah menyamakan antara orang yang beriman beramal salih dengan orang yang berbuat kerusakan. Ini dua jalan berbeda. Ataukah disamakan antara orang yang bertakwa dan orang-orang yang fajir? Beda antara dua jalan. Amhasiballadziina yatraku as-sayyaati annaj'alahum kallziina aamana wa 'amilus-salihati sawaa'an mahiyahum wa mamaatuhum. Sama, Apakah kami jadikan Orang yang gemar Berbuat kejelekan Sama dengan orang yang Beriman dan beramal salih Sama antara hidup Dan mati mereka Itu tidak mungkin Orang yang berpikiran sama Itu seburuk-buruk Apa yang mereka Hukumi di dalam hal itu Iya jadi ini di, diberikan kepada kita gambaran supaya kita bisa memikirkan, bisa memahami bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam hal tersebut. Apa najalul muslimina kal mujirimin? Apakah kami jadikan seorang muslim itu kalau muslimin sama dengan orang yang mujirim bergeliman dengan dosa dan kesalahan? Malakum kefatahkumun. Ada apa kalian? Bagaimana kalian bisa berpikir seperti itu? Memahami seperti itu? Itu tidak mungkin. Bahkan dalam hidup itu ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Ada yang punya pengetahuan, ada yang tidak punya pengetahuan. Allah bedakan dua jalan. Apakah sama? orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang punya hati saja jadi yang punya hati ini, ini yang bisa membedakan mampu membedakan tapi kalau dia tidak punya pembeda dia melihat semuanya sama ya dan itu tidak mungkin karena Allah sudah membedakan dua hal yang berbeda harus dibedakan tidak boleh disamakan itu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat dibedakan. Terus apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Nah, kita disuruh berfikir ya. Beda antara dua jalan. Kalau itu orang, -orang yang bertaring dari jalan, dikatakan dia buta. Ya, wa <yazos> haram <§iverse> barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit di dunia. Dan dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di ayat lain dikatakan: "Waman kana fi hadhi aama, bahwa fil akhirati aama wa abalus sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi. Dia akan lebih buta lagi. Jadi ada orang-orang yang buta itu. Iya. Orang, orang yang buta dibedakan. Apa namanya Al Muallimah Uz Zilah ini kami orang berikan hakku Ama. Inna ma'ya tadakkaro ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi kebenaran? Orang yang punya ilmu yang diturunkan itu benar darah Nabi Muhammad. Apakah sama dengan orang, -orang yang buta? Dibedakan. Dan Allah firman, basairum telah datang kepada kalian basa'ir, basira dari Arab kalian, kejelasan-kejelasan dan petunjuk, dan siapa yang melihat, jalan itu kebaikannya untuk diri dia sendiri, dan siapa yang buta maka dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri akan menanggungnya. Jadi bedakan, kita harus bisa membedakan antara dua hal. Itu kelurusan jalan namanya ashirat al mustaqim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bedakan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dibagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang berjalan di atas muka bumi, dia hidup kehidupan yang sebenarnya. Bahkan ada orang yang berjalan di atas muka bumi, dia sebenarnya dihitung bangkai, dihitung mayat. Jadi kayak mayat berjalan. Iya. Dari bahasa Al-Quran ya? Bahasa Al-Quran. Itu diterangkan di Al-Quran di Surah Al-An'am. ayat 122. Apakah orang yang perumpamanya Dia itu mayat Dia mayat Lalu kami hidupkan dia Kami beri untuknya cahaya Dia berjalan dengannya Apakah sama golongan yang seperti ini Dengan mayat Dalam kegelapan tidak mau keluar darinya Nah itu dua golongan disebutkan Jadi ada orang subhanallah diberi hidayah oleh Allah Diberi petunjuk Akhirnya dia hidup Dianggap sebagai orang hidup Diberi cahaya Dia bisa pakai untuk menerangi jalannya Bisa melihat jadi golongan yang paling baiknya Masuk ke golongan ini Itu keberuntungan Apakah sama golongan yang seperti ini Dengan golongan dia mayat Dalam kegelapan tidak mau keluar darinya Itu mana mana untuk orang yang berpaling dari Keimanan, berpaling dari Keislaman, berpaling dari Ilmu agama nah, Itu seperti Mayat-mayat Tidak mau keluar dari kegelapan. Iya. Yeah. Jadi ini dua hal harus dibedakan. Karena itu setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu pasti menerangkan dua jalan. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus kemudian tidak menerangkan dua jalan. Karena kesempurnaan nikmat itu Seorang mengenal dua jalan. Kesempurnaan nikmat. Kita bagaimana tahu nikmatnya siang hari. Kalau tidak pernah ada malam. Hah? Siang hari baru kita tahu nilainya. Oh, Terang sekali. Begitu lihat malam, oh, gelap sekali. Sama nilai malam itu kita tahu. Nilai malam itu kalau kita tahu ada apa. Ada siang. Malam hari bisa tidur, tenang, istirahat. Siang hari susah karena orang pada beraktivitas bekerja. Hilup manusia luar biasa. Kita tahu misalnya air ini, ya air tawar, jernih. Bagaimana besarnya nikmat air ini? Kalau kita kenal ada air yang keruh, air yang kotor, mana air yang sangat tidak layak untuk diminum. Baru kita kenal kadar nikmat itu. Manis itu diketahui, besarnya ini kalau kita rasakan, pernah rasakan ada pahit. Iya. Itu sudah lumrah di talis kehidupan. Dengan mengenal lawannya, segala perkara itu akan menjadi jelas. Menjadi jelas. Karena itu setiap nabi dan rasul, yang dirote oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia terangkan dua jalan diriwayatkan oleh Ibnu Muslim dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah shallallahu radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum Sharrah Maya alamuhulahum. Tidak ada seorang pun dari Nabi sebelumku, kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan juga wajib atas Nabi itu menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Itu kesempurnaan nikmat nawait. Ya, yeah. sempurnaan nikmat. Itu asyarat as al mustaqim. Makanya luar biasa ya agama ini. Kita diberi as-sirat al-mustaqim. Diterangkan apa itu as-sirat al-mustaqim. Dan dijelaskan juga lawannya yang harus kita hindari. Diri al alaihim Bukan jalan orang yang dimurkahi atau orang, -orang Yahudi. Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Yaitu orang-orang Nasara. -orang Beda antara dua jalan. ashabul ya. nariu ashabul jannah, ashabul jannah Tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk sorga. Penduduk sorga mereka orang-orang yang beruntung. Itu dibedakan, dibedakan antara dua hal. Makanya Al-Qur'an disebut dengan nama Al-Furqan. Tamaraka alladhi nazzala al-Furqana ala abidihi diakuna lil'alamina nadira mahsuci Allah yang menurunkan Furqan kepada hamba ya. Al-Qur'an, katakan Furqan supaya menjadi peringatan untuk semesta alam. Sebab dia membedakan antara yang baik dan yang buruk antara kebenaran dan kebatilan, antara jalan yang lurus dan jalan yang keliru. Membedakan antara dua jalan. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, iya, beliau ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membedakan. Makanya di al-Bukhari, rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa muhammadun farkun bainan nas Dan siapa yang tidak beriman tanpa apa itu kebenaran apa itu kebatilan iya jadi pokok pembahasan yang perlu kita pahami kita harus tahu ada dua jalan ada dua jalan ada sebuah perumpamaan ya diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan perumpamaan ini penting untuk kita renungi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan ini hadits dibawakan oleh Imam al ajuri dalam Kitab Syariah dengan berbagai riwayat, berbagai lafaznya. Iya. Dari sahabat yang mulia an al-Nawas asm'an al-asari radhiyallahu ta'ala bisa dibaca dengan sim'an bisa dibaca dengan sama'at boleh berkata Rasulullah sallallahu sallam bersabda Allah membuat contoh siratan mustaqim Allah membuat perumpamaan siratan mustaqim jalan yang lurus jalan yang lurus as-sirat itu kata ibn Jarir al rahimakumullah sepakat para ulama ahli tafsir as mananya adalah jalan yang terang tidak ada bengkoknya itu as -sirat secara bahasa dan sebagian ulama mengatakan ahli bahasa as itu penggunaan untuk jalan yang luas lebar ini sudah minta jalan yang luas lurus, tidak bengkoknya, terang mustaqim punah disifatkan dengan istiqamah. Iya. Yang luar biasa jalan ini. Nah, sekarang di dalam hadits ini Allah membuat perumpamaan bagaimana jalan yang lurus itu. Ya. Sebutkan jalan yang lurus, walajambatai asy-syarab surani فيهما ابواب مفتحه. Ternyata di samping jalan yang lurus ini itu ada pagar-pagar. Ada dua pagar. Ya. Yang menutupi ya. ya luar biasa ya, jalannya itu sudah jalan lurus, jelas, terang, lebar. Terus ada pagarnya di kanan dan di kiri jalan. Harusnya kan tidak bisa keluar lagi dari jalan kalau sudah masuk di situ. Anda kata seperti itu Masya Allah ya Indah sekali hidup ini Kalau sudah masuk Islam ya Pasti selamat Dia mau kemana kan begitu Tapi ternyata tidak seperti itu Di pagar-pagar ini kanan dan kiri Itu ada pintu-pintu terbuka Rupanya masih ada celah-celahnya Ada pintu-pintu terbuka Banyak pintunya Ada pintu-pintu itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam waalaikumusalam suatu di atas pintu-pintu itu ada tirai-tirai yang turun menutupinya tirai saja bukan pintu bukan daun pintu ya ini pintu terbuka tidak ada daun ya berarti hanya ditutup pakai tirai tidak ada daun pintunya kalau ada daun pintunya kan gampang, sisa keluar saya kan. Apa kalau ada daun pintunya gampang, siap tutup sudah, aman dan bisa keluar. Tapi ini gak ada daun pintunya, hanya ada tira ya, yang menutupi. Iya. Kemudian kata beliau SAW dalam kelanjutan hadits, walau sirat, daim, yakuliah, ya ayuhan, nas, uduh, sirata jami'an Walau tataar di ujung jalan, jalannya lurus ya, pagar kanan kiri ya. Di depannya itu ada yang menyuruh mengajak orang ke jalan. Wah, sekalian manusia masuk kalian semua di jalan ini. Jalanlah lurus, jangan kalian bengkok-bengkok. Tataar rajuk, renggangkan kalian pinjam-pinjam. Pinjamkan berarti dia kena atau ke ke kiri, di sebagian riwayat riwet ta jangan kalian bengkok-bengkok ya jalan yang lurus so, disuruh jalan lurus jadi ada penyuruh di depan mengajar seperti itu, masuk saya ikuti jalan, jalan yang lurus jangan bengkok-bengkok Kemudian kata beliau s.a.w Wada'in yadu'u min faukis siratu La taftahhu Jangan kamu buka tirai itu Ta'inna ta'in taftahhu talijhu Sebab kamu kalau buka tirai itu Bahaya, kamu akan terseret masuk Keluar dari jalan Jalan yang lurus itu Al-Islam, itulah Islam Dua pagar itu, kanan dan kiri dua pagar Itu khududullah, itu batasan-batasan Allah Ya sudah ada batasannya, tidak boleh kita lewati. Walabuabul muftaha mahari mullah. Ada pun pintu-pintu yang terbuka itu, itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang diharamkan itu cuma ditutup tirai. Kalau dibuka sudah masuk dia ke dalam hal yang diharamkan. Baik. Penyuruh yang berada di awal jalan, di kepala jalan, itu adalah kitab Allah, itu kitab Allah, Al-Quran. Karena itu siapa yang berpegang di Al-Quran, pasti dia diarahkan untuk ikut kepada jalan yang lurus. Dan diperlihatkan jalan sampai dia keluar dari jalan yang lurus. Yang satu, yang menyuruh di mana? Gimana tadi dia menyuruh yang kedua? Menyuruh di tengah jalan. Yang menyuruh di tengah jalan ini, Adal menfolkis sirat wa Fiqal di Muslim. Adapun yang menyuruh Di atas jalan, di tengah jalan Itu adalah penasihat Allah Yang berada di hati setiap Muslim. Jadi kalau dia sudah suara Muslim, dia kenal jalan Islam Sudah masuk. Kalau misalnya dia mau keluar, itu selalu ada yang menasihatinya. Ada yang mengingatkannya. Ada yang mengingatkannya. Yaitu dari keindahan hidup seorang. Seorang muslim. Iya. Ini hadis perumpamaan yang indah ya. Untuk memahami. Bagaimana jalan. Yang lurus tersebut. Baik. Perumpamaan semisal dengan ini. Yang saya berikan, dari perumpamaan dulu supaya kita paham ya bagaimana jalan yang lurus itu digambarkan oleh Nabi terang sekali. Ia, ya. makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lakad tarak al-bayyubah leiluha kanaharha, la yiziq anha ba'di ilha lik". Sungguh saya telah tinggalkan kalian di atas semua petunjuk yang sangat putih terang saking jelas dan terangnya malamnya sama seperti siangnya kira-kira bagaimana itu kalau ada suatu malamnya sama seperti siangnya kira-kira ada kesamaran tidak ada itulah sifat agama ini iya ya jangan bilang ada di pembahasan agama itu samar kurang jelas itu kurang jelas dari pandangan siapa kalau tantangan kita yang banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, kurang ilmu, bangkal pemahaman, ya mungkin. Tapi kalau dari sudut syariat, syariat itu sudah lengkap. Sempurna. Lengkap dan sempurna. Kereta Nabi katakan, malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Masalahnya sisa satu sebenarnya. Ikut ke jalan itu selamat. Saking terangnya. Keluar darinya pasti binasa. Keluar darinya pasti binasa. Nabi ketika memberi perumpamaan lain. Dalam hadith ibnu Mas'ud. riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda. Tegnu Masyid berkata, Rasulullah SAW mustaqiman. Rasulullah SAW pernah menggaris untuk kami sebuah garis yang lurus. Jadi Nabi memberi contoh garis untuk mendekatkan pemahaman. Dia garis-garis yang lurus. Lalu beliau berkata, Hada siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Sudah tergambar. Setelah itu beliau garis lagi. Di kanan dan di kiri garis lurus itu. Banyak garis di kanan dan di kiri. Banyak garis. Kata beliau hadihi subul. Ini jalan-jalan. Mami sadilin minha in lawanihi syaitan yadu ilahi. Tidak ada satu jalan pun dari garis-garis ini. Kecuali padanya ada setan, setan mengajak Masuk ke jalan itu Jadi perhatikan ya Dahsyatnya Kalau di hadith Nawas bin Saman tadi Pintu-pintu terbuka Di hadith itu masuk ini Terangkan Ternyata di pintu-pintu terbuka itu Ada setan lagi yang mengajak ke situ Iya, Mengajak Namanya orang mengajak Ada yang mengajak dengan kata yang sangat membuai ada yang dengan retorika yang sangat memukau ya ada orang yang punya retorika luar biasa ya, kalau dia bicara walaupun dia bohong orang bisa percaya karena jagonya dia bicara berasumsi ya? nah, ini retorika retorika orang yang punya retorika seperti itu itu pewarisnya Fir'aun kenapa Ya Firaun itu paling jago retorika. Bayangkannya sudah K.O sebenarnya Firaun. Tukang sihirnya sudah masuk Islam semua. Ya kan? Harusnya dia sudah tidak bisa berucap apa-apa. Tapi dengan satu kalimat dia bisa menenangkan semua pengikutnya. Retorika. Firaun hanya berkata, oh rupanya kalian ini, oh rupanya Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajarkan dengan sihir. Nah sudah selesai. Oh, rupanya tukang siur Firaun selama ini diajari oleh Nabi Musa, jadi wajar kalau mereka pura-pura kalah dengan satu apa, satu kalimat. Diucapkan oleh Firaun. Tenang, pengikutnya sampai banyak diantara mereka yang mengikuti Firaun juga tenggelam bersama Firaun. Bahwa oh, bayangkan ya. Karena Fir'aun ini sangat fasih berbicara. Sampai dia menjelaskan Nabi Musa itu. Karena Nabi Musa dia anggap tidak pandai menjelaskan. Tidak pandai menjelaskan. Ya. Mungkin ada sudut kekurangan pada sebagai lumrah manusia. Tapi Nabi Musa sudah diberi oleh Allah. Bayang. hujja dan kekuatan. Yang bisa membungkan Fir'aun. Bisa membungkam. Firaun. Ketika Firaun berucap seperti itu dijawab juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi salam. Tapi subhanallah ya hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya ada orang-orang yang bisa mengajak, ayo kesini sini Jadi di setiap jalan yang bengkok ini ada setan menyuruh di situ. Ada setan yang menyuruh di situ. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau membacakan ayat Wa anna hada sirati mustaqiman Wa la jalanku yang lurus Ikutilah jalan itu Dan jangan kalian Mengikuti selain daripada itu Dari jalan-jalan Yang bengkok Karena jalan-jalan yang bengkok itu Akan memecah kalian Mengeluarkan kalian Menjauhkan kalian dari jalan Allah itu sudah diingatkan. Jadi kalau mana ini ada? Pembahasan-pembahasan yang -pembahasan sudah kita pahami. Maka harusnya terlahir pada diri kita semua kesadaran. Untuk mengenal jalan yang lurus itu apa. Dan untuk mengenal bagaimana seseorang itu bisa menempuh jalan yang lurus ini. Supaya dia bisa di atas jalan yang lurus, dia pandai membedakan jalan-jalan yang menyimpang yang lainnya. Itulah kehidupan dalam beragama Ihdinas syaratal mustaqim. Ya Allah berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Syaratal ladina nanta alihim. Yaitu jalan orang-orang yang mata atas mereka. Jelas jalannya. Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan pelajaran orang yang disesatkan kanan dan dikiri bukan itu tapi ini jalan lurus satu saja karena itu jalan kebenaran itu cuma satu itu harus dipahami dulu kalau selalu berpikir jalan kebenaran itu banyak ya kemudian mau bergaya lagi banyak jalan menuju ke Roma ya nanti kamu tersampar terdampar sana di sungai di sungai jenep berang ya Tak nah, begitu cara beragama. Jalan yang melantar kepada Allah itu cuma satu jalan. Itulah jalannya para Nabi dan para Rasul. Semua pengikut para Nabi berada di atas jalan tersebut. Qoman arad dan al khirata, wasa ala ha saiyah, wa huwa mu'min faulaika kalasaihu mashkur. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dan dia mengikuti jalannya. Saatnya satu jalan, tempat berjalannya itu cuma satu. Dan dia adalah seorang mukmin, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Dia akan melihat sorga nanti kelak di kemudian hari, dibalas dengan sorga. Iya. Dan itu jalannya para nabi dan para rasul. Semuanya di atas hal itu. Karena agama para nabi dan para rasul itu, dan dakwah mereka itu hanya tiga sebenarnya. Ya, kalau yang ringkasan, misalnya Anda mau bertanya ya, apa yang mengumpulkan kriteria yang menyatukan seluruh dakwah para nabi dan para rasul? Jawabannya ada tiga itulah jenis ilmu yang dikatakan oleh al Imam Al-Qayyim al-ilmu aqsama salatsa ma laha min, min rabi wal haqq du tibyari wal haqq du tibyari ilmu itu cuma tiga bagian cuma tiga jenis tidak ada yang keempat kebenaran itu selalu jelas yang pertama dari tugas para nabi dan para rasul adalah takriful ma'bud memperkenalkan siapa yang diibadahi siapa Allah yang diibadahi. Itu tugasnya para Nabi dan para Rasul. Diperkenalkan siapa Allah, bagaimana keagungannya, kebesarannya, nama-nama dan sifatnya, dan bagaimana dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dari tugas para Nabi dan para Rasul adalah menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah. Dan jalannya itu cuma satu. Karena itu setiap Nabi dan Rasul pasti mengurangkan jalan itu. Dan jalannya yang menuju ke sana cuma satu. Ada dasar pokoknya. Pada pembahasan akidahnya. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Tapi jalan yang mengantar ke sana semuanya mereka sama. Iya. Kemudian yang ketiga. Dari tugasnya para Nabi dan para Rasul. Adalah memperkenalkan Balasan di akhirat Konsekuensi orang yang mengenal Allah Mengikuti jalannya Pasti akan diberi surga di akhirat Konsekuensi orang yang kafir kepada Allah Tidak mengikuti jalan Allah Pasti akan dimasukkan ke mana? Ke neraka Di akhirat Ini penjelasan surga dan neraka Balasan Baik maupun balasan buruk itu tugas tugasnya para Nabi dan para Rasul Makanya isi Al-Quran itu Tidak lepas dari tiga hal ini Dan seluruh ilmu Hanya membahas tiga ini saja Mau cari bidang ilmu agama Apa saja dari ilmu agama Kalau memang itu ilmu agama Pasti dia berhubungan dengan tiga ini Kalau tidak ada hubungannya dengan tiga ini Itu bukan ilmu namanya. Mudah kan? Mau belajar Mau Belajarnya itu gampang sebenarnya Ya, Belajar apa saja Kalau ada hubungannya dengan tiga ini Berarti itu ilmu Satu memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi Dua memperkenalkan jalan menuju kepada Allah Yang tiga memperkenalkan bagaimana balasan Di ya, akhirat Tiga saja Ya, ya Kalau di dalam Pelajaran-pelajaran ilmunya Cuman kerjanya gosip saja, Cerita Masalah kejelekan orang atau ceritanya cuma menghujat pemerintah saja Atau ceritanya bagaimana Meruntuhkan sistem pemerintahan Atau ceritanya bagaimana membangun kelompok dan jamaah kita sendiri Itu ada hubungannya dengan tiga ini Itu bukan ilmu Buang jauh-jauh Itu kesatan Mau dibungkus pakai apa saja Label apa saja Gampang membedakan yeah. Mudah untuk membedakannya karena itu orang yang berjalan Di atas jalan yang lurus itu Orang yang mengenal al-mustaqim Itu ada pijakan-pijakannya Ada dasar-dasarnya Dan pijakan Yang menguatkan Yang membuat dia teguh di atas jalan yang lurus Pijakan-pijakan nah, inilah yang penting untuk kita kenal Penting untuk kita kenal Baik Pijakan yang pertama adalah mengenal bahwa yang benar itu cuma satu jalan saja. Itu pijakan pertama. Harus dia perbaiki dulu di situ. Ya kalau dia tidak mengenal kebenaran itu di atas satu jalan, dia kenal dia di atas banyak jalan, nah ini belum lurus jalannya. Dia akan bingung nanti berada di jalan terlalu banyak ke kanan dan kiri bingung, mana ini, simuk ke mana ya arah yang dituju sebenarnya kalau dia lurus saja sebentar nyampe ya sebukti depannya ini kena terlalu banyak jalannya ya, ya akhirnya apa bengkok-bengkok jalannya ya kalau istilahnya anak muda pembalap itu apa namanya zigzag begitu ya ya Nah, ini kapan mau sampai ya kalau terus, apalagi itu terus menurun ke belakang, ya itu tidak akan sampai. Jadi orang harus kenal dulu satu jalan. Nah, kalau sudah dipahami, cuma satu jalan itu mudah sekali mempelajarinya. Itulah pembahasan yang kedua. Ya, sifat orang yang mulai jalan itu. <tuh> Sifat keteguhan di atas jalan Itu dia harus belajar ilmu agama Harus belajar ilmu syar'i Rai pengenalan Ilmu Dia mengetahui jalan Maka dia harus belajar Dia harus belajar Kalau dia tidak belajar Bagaimana caranya dia mengenal jalan Harus belajar dan itu kunci ya. Dia harus mempelajari apa yang menyambungnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab keteguhannya. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar, itu kelihatan jalannya di depan kita, tampak sekali. Itu yang membuat orang teguh, membuat orang teguh. Manusia mengajaknya ke sana sini, dia cuma mendengar saya. Atau dia tutup telinganya, mau dengar, sebab dia sudah tahu jalannya. Dia sudah tahu jalannya. Tidak nah, perlu didikte, dikatakan begini dan begitu. Tapi ini perlu belajar. Ya, tapi saya mau perjelas sedikit di sini ya kata belajarin. Sekarang kalau suruh belajar, semuanya bilang ya, saya sudah belajar, saya juga belajar. Saya juga lagi, saya juga talim Sikap belajarnya itu gimana di atas jalan. Nah itu juga, kalau kita bangun, kembalikan lagi kain ke yang pertama. Pasti cara belajar itu juga jelas. Lurus. Cara belajar itu. Karena tadi saya sudah katakan, jalannya para nabi dan para rasul itu cuma satu. Agama mereka semuanya sama. Warisan mereka itu itu saja untuk umat manusia. Itulah tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan di atas tuntunan dan syariat Allah. Cuma itu saja. Dan selalu jelas, selalu terang. Iya. Karena itu orang yang ingin mengenal jalan yang lurus, dia ingin belajar. Pokok yang dia pelajari. Dia pelajari keyakinan agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendidik para sahabatnya dengan hal tersebut. Diwarisi oleh para tabiin, murid-murid sahabat. Turun kepada murid-muridnya lagi tabiut tabiin. Berjalan kepada masa tiga generasi setelahnya di masa para imam. Imam empat Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Mushafi, Imam Ahmad. Imam Sufyan ibnu Uyina, Sufyan al-Thawri, Imam Hamad ibnu Salama, Hamad bin Zaid, Imam al-Bukhari, Imam Ali bin al-Madini. Ya. Dan selainnya dari para ulama berjalan, kemudian terwarisi dari masa ke masa hingga hari ini. Sebab keyakinan yang benar, itu sangat jelas sekali. Bahkan di antara seluruh pembahasan agama, tidak ada yang lebih jelas dari keyakinan yang benar yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Jadi jangan bilang ya walaupun kita bahas pembahasan akidah rumit pembahasannya. Itu rumit bagi siapa? Ya, rumit kamu belajar dari mana? Kalau belajar dari guru yang slow, rumit cara berpikirnya, ya mungkin kamu akan jadi rumit juga karena pengaruh dari mana? dari gurunya soal masalahnya cara berpikirnya si guru tidak nyambung dengan pembahasan agama pak dari mana dalilnya? wah itu begini deh ceritanya hati saya bercerita dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung Masya Allah bisa dia potong kompas Ternak ya, saya tidak pernah belajar Al-Quran, belajar sunnah, tiba-tiba hati saya bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dapat ajaran orang tuntunan selawat tertentu? Baca begini pahalanya sekian. Wahai itu saya takut duduk tiba-tiba nabi hadir. Ya, masya Allah. Itu jalan dari mana? Jalan yang seperti itu bingung namanya orang belajar agama enggak seperti itu. Agama Nabi itu ketika Nabi meninggal, agamanya sudah sempurna. Tidak ada lagi tambahan. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamadina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah korumbai Islam sebagai agama kalian. Tiga hal konsekuensi, ya. tiga hal saling ikatan. Yang pertama agama sudah sempurna, yang kedua nikmat semuanya sudah cukup, yang ketiga Islam di masa Nabi Muhammad SAW itu sudah dirubah oleh Allah, sudah lengkap. Tiba-tiba ada yang datang nyambung, bikin syariat sendiri. Dari mana? Saya mimpi ketemu dengan Nabi. Ya, Saya mimpi ketemu dengan Nabi nah, Itu pasti batu yang dia lihat Jadi kalau mimpi ketemu Nabi Mungkin saja ya mimpi Tapi dia Nabi atau tidak Yang tidak tahu Sebab setan itu bisa mengaku Nabi Jelas ya Syaitan bisa mengaku Nabi Ya, Dia bisa mengaku Saya adalah Rasulullah Saya adalah Nabi Allah tapi bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang salih itu tidak berpengaruh. Ya, pernah datang pada orang salih, ada cahaya begitu. Tiba-tiba dia berkata, Wahai Fulan, aku adalah Allah yang menciptakan kalian semua. Ketahuilah bahwa kamu telah kugugurkan dari seluruh syariat. Tak perlu kamu sholat puasa dan sudah diampuni. Makanya kata Alim ini, baik ini si tersendal. Ya, kalau kamu betul Allah, berarti tidak hilang dalam yang berhilang eh, Itu syaitan itu Yang menyesatkan manusia Kadang dia datang dalam mimpi Ya, Diberi mimpi Oh ini bagus kamu mimpi ini Mimpi ini Ngambilnya dari mimpi subhanallah. Dia nggak tahu bahwa Si Apa namanya uh, bin siapa itu Yang membawa berhala-berhala ke tanah Arab itu dia dapat dari mimpi. Di tanah Arab itu belum ada penyembahan terhadap berhala tadi Sampai orang ini singgah di sebuah lembah, dia mimpi, bahwa di bawa itu orang berhala-berhala. Begitu dia bangun, dia gali, dia dapatkan benaran, siapa yang mewahyukan? Sebab itu kan kerjanya setan, spesialisnya dari situ. Ya. Hidupnya sudah puluhan ribu tahun. Mau hadapi orang dengan dan pengalaman seperti itu. Jelas sih? Ya? Nah itu biasanya masuk di jalur mimpi. Nah ini ada orang-orang kayak gitu. Gampangnya nih. Ya. Dan itu tidak benar ya. Beragama itu mudah. Tentukan dari syariatnya jelas. Tentukan dari syariatnya jelas. Karena itu kalau ingin belajar cari guru yang bagus. Ya. Cari guru yang lurus. Guru yang lulus itu, itu dilihat Dari belajarnya di mana Sebab ilmu itu ada pertanggungjawabannya jawabannya Dia itu punya guru, dia belajar itu dari mana Berguru dari guru, gurunya dari mana bergurunya Dari guru juga, dari mana bergurunya Dari guru lagi, bersambung pada nabi Itu baru benar, belajarnya. Dan semua gurunya ini orangnya yang istiqamah di atas sunnah Istiqamah di atas sunnah, itu baru benar jalur ilmunya. Jalur ilmunya. Iya. Tapi kalau dia berguru dari sembarang orang, tidak jelas asal usulnya, dari mana dia belajar, apalagi yang dia sampaikan, tidak bisa dia ukur, nah, itu keliru di dalam mengambil ilmu. Nah, itu bukan kelurusan jalan. Akidah yang dilajarkan oleh Nabi itu, itu beliau didik para sahabat dari kecil, dididik seperti itu. Ada hadith-hadith jelas ya seperti hadith Ibn Abbas di ruwetatir tirmini yang Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah membongcing Ibn Abbas lalu beliau berkata ya ulam ini ulam kalimat wah nak muda saya akan mengajari kamu beberapa kalimat Ihfadullah kalau ehfadka ehfadillah kata jiduh tu jahat idah saul tapas alillah idah setan tapas dan seterusnya ya. Ini wajangan-wajangan pembahasan akidah. masuk ke dalam anak muda ini Dididik oleh Nabi SAW. Sallam kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagaimana di Sunan Ibnu Majah dengan syarat yang sahih Disahihkan oleh Syekh al dan Syekh Mukhlis Rasulullah SAW bersabda. atau Jundub bin Abdullah berkata. Kami ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang akan masuk di usia dewasa. Ini belum dewasa ya tapi akan masuk ke usia dewasa. Kata beliau fata'an lamal iman sebelum an nata'allam al-Qur'an. Maka kami belajar iman Sebelum mempelajari Al-Quran Kemudian kami pelajari Al-Quran Maka kami pun bertambah keimanan Jadi keimanan yang dipelajari oleh para sahabat ini Itu adalah hal yang terwarisi Dari masa ke masa ya, Diajarkan oleh para sahabat Kepada murid-muridnya Diajarkan lagi dan tertulis di buku-buku. Tertulis di buku-buku. Teriwayatkan dari masa ke masa. Sampai sekarang, kita membacanya dari guru, meriwayatkannya, dan guru menjelaskan kepada kita keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi keyakinan disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Rakyat Imamul Bukhari, beliau berkeliling ke berbagai negeri, menjumpai lebih dari seribu guru. Kalau riwayat hadit sudah puluhan ribu hadit yang diangkat bahkan ratusan ribu hadit dihafal oleh Al Bukhari. Iya, tapi ada pokok-pokok keyakinan yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul, hal-hal yang disepakati itu oleh Al Bukhari beliau dengar dari lebih seribu orang gurunya. Semua gurunya mengajarkan hal yang sama. mengajarkan hal yang sama. Itu ada sepuluh pembahasan Al-Bukhari sebutkan. Dan itu kami riwayatkan kepada Al-Iman Al-Nalakai Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Syarah Usulnya Etiquad al Sunnah Wal Jamaah Melibuakan dengan sanadnya kepada Al-Bukhari. Hal itu. Abu Hatimah Razi, Abu Zura'ah Razi Berkeliling dari ulama di berbagai negeri. Idea buah hati madrasah ini katanya gurunya lebih tiga ribu orang, gurunya, Beliau berkeliling dari seluruh ulama di berbagai negeri, ya, dan mereka hafal ucapan dari para ulama di masa mereka, masa sebelumnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang bukan sembarangan ya. dipilih oleh para, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama ini, bukan Al-Quran saja mereka hafal. Mereka juga hafal hadits Rasulullah SAW Hafal riwayatnya ya. Bahkan kadang seorang imam seperti ini Dia kadang lebih paham Riwayat seorang rawi daripada rawi itu sendiri ya. Daripada rawi itu sendiri Ini mereka luar biasa hafalannya Bukan juga hadith yang mereka hafal Mereka juga hafal ucapan-ucapan para ulama Dari masa ke masa itu mereka tulis buku kesepakatan ulama dari masa ke masa dan seluruh ulama yang mereka jumpai di berbagai negeri kaum muslimin di masa itu itu ada tercatat warisan umat ini. Dan itu sudah kita ajarkan di mana-mana. Ya. Jadi pembahasan pembahasan itu indah sekali dipelajari. Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka semuanya punya ucapan-ucapan, tulisan-tulisan, pembahasan-pembahasan tentang sunnah yang wajib dipegang. Itu yang menyatukan di atas jalan. Yang menyatukan di atas jalan. Karena itu Jarir rohjarirat dari ketika beliau menjelaskan tentang asyarat al-mustaqim, beliau tafsirkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan asyarat al-mustaqim itu adalah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Abu Bakar dan Umar itu asserat al mustaqim. Karena ciri orang yang lurus jalannya dia pasti cinta kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ciri orang yang lurus jalannya. Ciri orang yang lurus jalannya dia pasti senang di atas sunnah. Ciri orang yang lurus jalannya dia pasti tidak senang kepada bid'ah. Ya. Sekarang ini muncul Sebagian orang ya Subhanallah Apa nih Sedikit-sedikit bidah Habis kita dibidah-bidahkan Ya Ada kadang Orang-orang salah alamat ya Kadang bicaranya sudah dusta Menuduh orang sembarangan Kemudian dia berbicara Ngelantur lagi Yang mengingatkan bahaya bidah itu Yang sedikit-sedikit Menjelaskan bidah itu Itu adalah Nabi Assalamu'alaikum Ya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Jadi kalau dibaca ayat-ayat dalam hal itu hadits-hadits Rasulullah banyak sekali. Ittabiu maunzilai raikumil Rabbikum walat tabiu min dunhihi awliya qawiilamna tadakkurun. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti selain daripada itu. Selain daripada itu beda adalah ya. Wa nahada sirat mustaqiman Wa la tabiu subun. Sebenarnya ini jalanku yang harus ikuti jalannya itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ingatkan juga bahayanya. Fumajalla kana syariat min al amri fata diha. Wala tad tadi ahwalilladillalayha lamun. Kemudian kami jadikanlah Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara satu saja. Ikuti jalannya itu dan jangan ikuti jalan orang-orang yang mengurisinya. Siapa yang mengingatkan? Allah yang mengingatkan. Ya. Nabi saw mengingatkan bahaya bidah. Sebelum bidah itu ada. Nabi sudah ingatkan di berbagai kondisi bahkan ada tradisi yang salah hal yang keliru Nabi ingatkan la fara wala itu kebiasaan di masyarakat jahiliyah kadang mereka menyembelih kalau baru lahir ontanya ya ini baru bunting lahirkan nah, supaya unta ini nanti di masa mendatang lebih banyak anaknya maka hasil anak yang pertama ini disembelih untuk berhala mereka maka Nabi katakan tidak ada farah ya seperti itu. Mana atirah? Atirah ini kebiasaan orang Arab Yahudi mengagungkan bulan Rajab. Jika sudah masuk bulan Rajab mereka sembunyikan hewan karena di bulan Rajab diagungkan. Maka Nabi berkata tidak ada atira dalam agama. Ini dilihat karena mengalami bahayanya. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur. Sebagian perbuatan beliau katakan jangan lakukan itu mengelisihi Serupa dengan orang Yahudi Itu Serupa dengan orang Majusi Itu peringatan Dan hadit-hadit yang Nabi tegaskan Tentang bahaya bidah Itu puluhan hadit Puluhan hadit Kalau yang berkata sedikit-sedikit bidah Itu Nabi SAW Ya Dan jalan para ulama Dari kalangan sahabat tabir Tabir-tabir itu sangat keras sekali terhadap orang-orang yang seperti itu. Makanya di kitab Al-Hawadits wal Bid'ah karya Turtushi, disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab dari Al-Hur. Umar bin Khattab itu pernah melihat orang-orang puasa di bulan Rajab. Maka Umar ambil tangan-tangan mereka dipukul. Terus tangannya dikasih masuk ke makanan. Ayo makan. Umar berkata, bulan Rajab itu mengagum, kebiasaan melakukan bulan Rajab dengan seperti kalian ini, itu kebiasaannya masyarakat jahiliya. Kebiasaan masyarakat jahiliya. Jadi ada harus bentuk pengingkaran, hal yang keliru diterangkan, kekeliruannya. Kalau tidak akan terkubur kebenarannya itu, akan hilang dari cahaya agama yang dibawa oleh Nabi Wasallam teruduk di tengah manusia. Maka itu memang tugas orang-orang yang berilmu Untuk menjelaskan Tapi kalau orang-orang jahil, ya begitu bahasanya Apa yang sendiri-sini beda? Itu Nabi Kecemburuan, mana kecemburuan terhadap agama Orang yang punya agama di dalam hatinya Cemburu terhadap agamanya Maka dia akan membela agama itu Apabila dimasukkan ke dalam agama Apa yang bukan dari agama tersebut Iya. Jadi subhanallah ya <tuh> Memang di dalam Mengenal jalan yang lurus itu jadi harus cuma satu. Untuk mempelajari yang juga kelurusan jalan itu sudah jelas. mau belajar apa, buku-buku yang diajar, yang diajarkan, yang harus dipelajari apa, itu buku-buku seputar akidah namanya, buku-buku yang membuat tentang sunnah. Dan itu ditulis oleh para ulama dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, dan buku-bukunya itu ada terwarisi. mau yang panjang dengan sanad, berjilid-jilid ada. Mungkin ringkas sedang-sedang ada. Mungkin ringkasan-ringkasan saya, itu puluhan bahkan ratusan buku dan riwayat. Dan subhanallah yang menakjubkan, seluruh buku-buku ini, semuanya sama isinya. Tidak ada perbedaan. Itulah kebenaran, namanya. Kebenaran. telah Allah katakan dalam Al-Quran, Walau karena kata itu asalnya dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan di dalamnya perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ya yeah. ya kebenaran itu luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Bisa mengenal Sunda, bisa mengenal jalan. Dari, dari bat Suara itu bercerita Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan Kita setiap kali membaca buku Para ulama tentang sunnah Maka kita akan semakin yakin akan hal itu nah, Itu ciri orang yang lurus jalannya Tapi orang yang bengkok jalannya Semakin dia belajar, semakin dia bingung nah, Itu bengkok jalannya itu. Semakin dia belajar, loh, kok kayak gini Kenapa seperti ini Ya. Itu masuk di pembahasan-pembahasan. Orang-orang jahmiyah mengisi jalan para sahabat. Ya, Begitu datang kaum Mu'tazilah dia keluar Keluarlah darinya. Berbeda pendapat. Datang lagi orang-orang Qulabiyyah -orang berbeda lagi. Datang orang-orang Asyariyah berbeda lagi. Datang orang-orang Maturidiyyah berbeda lagi. Ya. Bahkan di kalangan mereka sendiri, kadang terjadi silam pendapat. Orang-orang Asyariyah dalam pembahasan Al-Qasb, itu berasal riwayat mereka data apa makna al Di kalangan mereka Di penentapan sifat Kalian disebut tujuh Sifat ma'ani Datang orang-orang belakangan Dia disebut delapan Datang lagi yang setelahnya Lebih banyak lagi Perbedaannya Itu tidak sama Dengan jalannya Yang diwarisi oleh Nabi SAW Dari masa ke masa itu Itu saja Jelas dan terang Ya, itulah yang perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Jadi kebenaran itu sangat lurus, terang jalannya. Mudah untuk dilihat. Perlu untuk belajar menuntut ilmu, kemudian mengambil dari guru yang benar. Mengambil dari guru. Ilmu itu bukan dituntut dari buku-buku, dia baca buku saja, atau cuman berselancar di alam maya sana. Ya, tapi dia harus datang ke majelis-majelis ilmu. Mengambil dari guru-guru Supaya ilmu itu bisa dia Masuk ke dalam hatinya Dia mengikuti jalannya Nabi SAW Yang duduk bersimpu di depan Jibril Menerima dari Jibril Kemudian Para sahabat juga duduk di depan Nabi SAW Dan itu berjalan dari masa ke masa Ilmu itu seperti itu Dimuliakan, diagungkan iya maka ini bentuk kelurusan di atas jalan. Itu yang dibahasakan dengan kata iman. Oleh Junduk bin abdil Mereka pelajari. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Begitu kami belajar Al-Quran, kami bertambah keimanan. Kami bertambah keimanan. Sufyan bin Abdillahithaqafi, radiyallahu ta'ala'anku, pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. Sebagaimana sebagaimana dalam riwayat muslim kata beliau ya Rasulullah, qawlan, la anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah ucapkanlah kepadaku tentang Islam ini. sebuah ucapan yang tidak perlu saya tanyakan lagi kepada siapapun setelahmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulaman tu Kata Nabi katakan, "Saya beriman kepada Allah." Kemudian istiqamalah kamu. Beriman kepada Allah. Setelah itu istiqamah. Setelah itu istiqamah. Itu keimanan itu tadi. Itu akidah yang benar. Itulah pokok-pokok keyakinan. Yang terwarisi dari masa ke masa. Yang berasal dari generasi terbaik di tengah umat ini. Tiga generasi yang terbaik. Yang mereka warisi dari Nabi. Shallallahu. A Itu jalannya. Itu yang membuat seorang teguh di atas kehidupan dunia. Dan di kehidupan akhirat. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan. Dunia diteguhkan dengan ucapan yang sabit. Ucapan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Mereka diteguhkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Baik, ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 6. Baik. Ini ada dua, dua tema pembahasan ya, dengan salah. Logiknya sampai jam 6. Nah, kita sudah selesai waktunya. Baik, sedikit lagi. Kita sekarang masih merinci bagaimana kelurusan di atas jalan. Sebuah suara itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang mana yang batal. Iya, Jadi ya, saya tadi sudah terangkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah ilmu seseorang itu bahwa kebenaran cuma satu. Kemudian yang kedua, dia berpijak di atas keimanan, di atas aqidah yang terwarisi dari Nabi SAW. Itu saya sudah terangkan. Akhidah ini itu jelas dan terang. Ya, rinciannya bagaimana itu perlu dipelajari. Perlu ambil dari guru. Perlu ambil dari guru. Kemudian yang ketiga, yang saya terangkan di sini, dari pokok pelurusan jalan itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlas itu, itu yang membuat seorang lurus. Dan dia dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Makanya Nabi Yusuf beliau itu kena ujian luar biasa ya. Luar biasa. Tapi, subhanallah. Allah luruskan jalan beliau. Bayangkan dia uji dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Punya kekuasaan. Nabi Yusuf berada di rumahnya. Sendirian. Dipersilahkan. Dia mengajak, bukan dia. Dia yang diajak, bukan dia yang mengajak. Segala sebab untuk melakukan dosa dimudahkan. Dia kalau berbuat dosa itu juga, itu tidak bermasalah bagi Nabi Yusuf. Dia bukan penduduk kota itu. Tidak lahir di situ. Orang asing. Tidak dia mengenalnya di negeri itu. Iya. Tapi bersamaan dengan kuatnya suruhan-suruhan fitnah ini, Allah jaga Nabi Yusuf, tetap istiqamah. Apa sebabnya? Cuma satu disebut sebabnya dalam Al-Quran. Kedalika al-wasrif an-kussu'a wal-fahshan Innahu kana min ibanina al Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf itu Dari kejelekan dan kekejian Sungguhnya Nabi Yusuf ini Dari hamba-hamba kami yang sangat ikhlas Dari itu luar biasa Dan suara itu Kalau dia diberi kelurusan jalan oleh Allah dia memiliki keikhlasan. Dia belajar itu karena Allah. Dia ingin mengetahui yang benar karena Allah. Bukan karena tersinggung oleh temannya. Karena persaingan. Karena perselisihan. Apalagi karena maksud dari maksud-maksud dunia. Ya, syakul Maksud dari maksud-maksud dunia. Bukan itu. Tapi karena keikhlasan. Dijaga keikhlasannya. Semata untuk Allah Subhanahu wa Wataala. Kehilangan inilah yang menyebabkan syaitan tidak bisa mengganggu hamba itu. Maknanya syaitan itu sumpahnya besar sekali ya. Mabii izatikal aqwiyannakum ajma'in, illa ibadat minhum al-makhlasin. Demikian agama ya Allah bersumpah iblis, saya akan sesatkan seluruh anak Adam itu. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas diantara mereka. Cuma diperkecualikan yang ikhlas saya. Itu tidak bisa diganggu oleh syaitan. Iya. Tidak bisa diganggu oleh syaitan. Tidak ada jalan bagi syaitan untuk mengganggu. ya. Itu dari keindahan ikhlas itu. Ketika seorang punya kejujuran... Keikhlasan di dalam hatinya Dia menginginkan kebenaran Bagi itu akan membawanya Ke berbagai ibadah Tingkatan-tingkatan yang tinggi Dia akan mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh Dengan sepenuh hati Dan dia bisa berkorban untuk itu Dengan apa saja Lihat itu keikhlasannya Salman Al-Farisi R.A Bukan orang Arab Bukan orang Arab Orang ajan dari negeri Faris sana. api. Dia lihat orang tua yang lalu menyembah menyembati, enggak masuk ke agamnya. Akhirnya dia berjalan ketemu orang masyarah. Dapat sisa-sisa dari pedoman ahlul kitab. Masih dari agama yang benar. Sebab ketika nabi diutus, Allah benci kepada seluruh manusia yang Arab maupun yang ajannya. Innabaka alkitab kata Alaihi Wasallam kecuali beberapa golongan kelompok dari Ahlul Kitab. Itu masih ada yang diriway sebagiannya. Ini Salman al ketemu dengan sebagian orang orang Nasara ini. Pati, bagus ajarannya, cuman akhlaknya tidak benar. Menipu, menimbun harta dan sebagainya dari kebiasaan orang Nasara disebut dalam Alquran. Berpindah dari seorang pendeta ke pendeta yang lainnya Pendeta yang lainnya Sampai ada pendeta yang sangat salih Dia berkata Kamu kalau Apa namanya Ingin kebenaran Maka tunggulah Nabi akan keluar Tanda-tandanya dia akan keluar sudah ada Iya Dan dia nanti akan keluar dari negeri Ini Disebutkan Dan dia akan hijrah ke negeri ini disebutkan semua ya berkada murid disebutkan maka salwa pun melakukan perjalanan di tengah jalan dia ditipu oleh orang-orang dijadikan budak ya perhatiannya sudah luar biasa penceritanya keikhlasannya menyebabkan dia menjadi budak akhirnya dijual sampai ke kota medina nah, dia lihat kota medina oh, ini tidak ciri tempat hijrahnya, maka saya akan tunggu dia di sini sampai dia keluar. Sampai ketika apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berhijrah, tuannya orang Yahudi, dia bercerita ada tamunya bercerita bahwa ada Nabi Muhammad diceritakan. Langsung lambat Salman Al-Farisi bertanya siapa tadi, oleh tuannya langsung ditunjuk, apa mau kamu kesini, ya. Akhirnya Salman mendengar, "Oh ini dia, nabi yang keluar." Maka dia pun mulai dengar-dengar berita Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Dia kumpulkan makanan, apa yang bisa dia kumpulkan, telah itu dia datang. Kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Dia berkata, ini sedekah" untuk kalian. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Silahkan kalian makan, beliau sendiri tidak makan." Kata Salman al-Farisi, ini satu. ciri dia seorang Nabi. Nabi itu tidak makan dari sedekah. Datang lagi, kalian kedua. Ini makanan, silahkan makan. Hadiah. Maka Nabi pun ikut makan bersama para sahabatnya. Kata Salman al-Farisi, ini ciri yang kedua. Ternyata itu dia keliling di belakang Nabi. Nabi tahu bahwa dia ingin melihat tanda kenabian Di belakang pundak Nabi SAW. Maka Nabi sengaja menyingkapnya begitu Salman melihatnya langsung dia lompat menciumnya kemudian menangis langsung bersyahadat itu keikhlasan ya, ya. bagaimana suara itu kalau ingin kebenaran Allah berikan kelurusan Allah berikan kelurusan nah itu banyak di kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keikhlasan itu membuat suara itu semangat Kadang wajib melihat semangat orang-orang yang ikhlas itu. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang kadang tidak masuk akal untuk belajar, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapat ridha Allah. Nah, itu keikhlasan. Dengan keikhlasan ini, seorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk melihat petunjuk. Untuk melihat petunjuk. Iya. Yeah. Karena itu seorang yang belajar dan menuntut ilmu. Sudah ada jelas jalannya. Apa yang dipelajari juga sudah jelas. Guru-guru yang harusnya dia belajar dari mana juga sudah jelas. Ya. Sisa diperbaiki dari keikhlasannya. Diperbaiki dari apa? Dari keikhlasan itu. Kemudian selalu banyak berdoa. Kepada Allah untuk diberi hidayah. Dikuatkan di atas jalan. Kerana kita ini manusia, banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Jika kita bukan rahmat dan karunia dari Allah, maka kita semua tidak ada apa-apanya. Kita mendapatkan dari keislaman, dari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, itu nikmat yang sangat berharga. Nikmat yang sangat berharga. Kerana itu kata Abdul aliya rahimahullahu ta'ala, kerana malah Aliyah bini ini. Lah dari hari atau Allah telah memberikan kepada aku dua nikmat. Saya tidak tahu di antara dua nikmat ini yang mana yang paling utama ya. Yang pertama adalah nikmat Islam. Allah beri hidayah kepada aku memeluk Islam. Dan yang kedua nikmat yang kedua, 'wa la yaj'aluni kharijian, tahrorian.' Allah beri kepadaku, saya tidak dijadikan sebagai orang-orang khawarij. Itu beliau anggap sama nilainya dengan ni'mat Islam. Karena ini kelurusan jalan. Orang khawarij ini keluar dari jalan yang lurus. Makanya kalau dia kenal sunnah lurus di atas jalan, dia tidak kenal ahlul bidah. Dia bukan ahlul bidah. Maka itu ni'mat yang sangat besar. Ni'mat yang sangat besar. Karena keutamaan dia atas sunnah adalah kebaikan yang sangat berharga untuk seorang hamba. Ya. Dan itu adalah kelurusannya. Bekali yang terindahnya di dalam kehidupan ini. Begini mungkin beberapa kalimatnya seputar tema pembahasan. Mudah-mudahan bisa tergambar suatu hal yang uh, jelas untuk kita semua Bagaimana kelurusan jalan itu. Bagaimana membedakan. Antara dua jalan. ya Sehingga. Tidak ada lagi kata-kata. Bingung di persimpangan jalan. Tidak ya. ada lagi kata. Banyak jalan menuju ke Rumah. Ya. Ya. Dan ada kata-kata yang semisal itu. Dia cuma tahu. Fafirru ilallah. Berlari kalian. Semua dengan segera. Mereka juga para ulama, dia sudah tahu di mana jalannya. Hanya di situ dia berlomba-lomba. Wa fidahrika faliyatanah fasil mutanah fisul. Di dalam hal itu lah orang-orang bersaing dia bersaing, saingannya bersaingnya di situ. Bagaimana berlomba-lomba di atas apa? Di atas jalan. Ya Allahu taraan. Semoga ulama berita fikr masukanya diserah besok tujuan tamila. dua pertanyaan saya, saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Barakalun Fika pertanyaannya Jalan yang lurus itu Tadi disebutkan ya jalan yang Lurus, terang, luas Tidak ada bengkoknya Tapi kenapa hamba Sulit menemukan jalan tersebut Kata para ulama Hidayah itu terbagi dua Hidayah terbagi Dua Ada hidayah Menuju ke jalan Dan ada hidayah di atas jalan Makanya kita selalu mohon kepada Allah Ihdi mustaqim, beri saya hidayah Kepada jalan yang lurus Itu mencakup dua-duanya Menuju ke jalan dan hidayah di atas apa? Di atas jalan Iya Kalau seorang sudah Masuk ke dalam Islam Itu artinya sudah diberi hidayah Ke jalan Sisa dia menempuh jalannya Atau tidak, ah, ini namanya hidayah yang kedua Hidayah di atas apa? Hidayah di atas jalan maka mungkin kita kekurangannya di situ. Sudah sampai di depan jalan, tapi dia belum tahu jalannya kemana. Belum kelihatan jalannya. Sebab dia belum pelajari jalan itu, dia belum lihat rambu-rambunya, dia belum melihat pagar-pagarnya di kanan dan kiri. Ya. Karena dia belum pernah mempelajarinya. Maka langkah awan, seorang itu, dia mencari guru yang baik bisa menjelaskan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah ini jaminan keluruhnya jalan. Wa atasimu jami'an Berpegang teguhlah kalian semua di atas jalan Allah dan jangan kalian bercerai berai Disuruh jelaskan Kemudian dia minta kepada guru itu untuk menerangkan. Pembahasan keimanan, keyakinan yang terwarisi dari masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dari masa ke masa, hingga hari ini. Dia pelajari, mulai dari pokok-pokoknya dulu, di keyakinan itu dia pelajari. Itu dia terima dari guru. Kalau dia sudah pelajari, pasti akan tampak jelas jalan itu. namun mungkin tidak tampak. Iya. Jalannya itu jelas. Alhamdulillah cuman yang menjadi masalah kadang kita tahu pun sudah tahu ini jalannya di depan tapi kalau kerjanya cuma tidur saja di depan jalan kapan dia mau jalan ya maka itu harus ada kekuatan lain itu kekuatan beramal ya saya kan bilang ya masih banyak pembahasan yang saya belum uraikan ya untuk berjalan di atas jalan itu perlu dua kekuatan Kekuatan yang pertama, kekuatan ilmiah dari sudut keilmuan. Dan kekuatan yang kedua, dari sudut amaliyah, kekuatan beramal. Kekuatan secara ilmu ini, ini yang memperjelas jalan itu di mana. Menampakkan jalan. Dan kekuatan dari sudut amalan, ini yang membuat dia bisa berlari dengan cepat di atas jalan. Ya. Dan saya tadi itu banyak menjelaskan tentang sudut kekuatan ilmiah. Dan kekuatan amaliyah itu harus didukung oleh banyak hal. Saya syaratkan beberapa hal. Yang pertama, dia selalu mengingat tentang kehidupan akhirat. So, kalau dia tahu akhirat di depannya, surga di depannya, maka dia akan cepat berlari ke sana. Kemudian yang kedua, dia harus mengambil dari jenjang-jenjang penghambaan yang menyebabkan kecintaannya kepada Allah itu besar. Kerinduannya kepada Allah itu dahsyat. Dan semangatnya, semangatnya kepada negeri akhirat itu lebih terpacu. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia mengambil dari ilmu yang menyebabkan dia gampang di dalam beramal, mudah dalam beramal. Dan itu juga tefakuh dalam agama. Ya fikih itu memperkenalkan kita cara beramal yang mudah sederhana. Jadi kalau kita nak belajar sulit memang tergambar. Ya, sulit tergambar kalau kita tidak belajar. Coba kita belajar ya satu pembahasan fikih saja Kita belajar masuk masjid disunahkan sholat dua rakaat sebelum duduk Ya kan? Baik, setelah wuduk disunahkan lagi sholat dua rakaat setelah wuduk Tuh, sholat sunnah namanya Kita masuk waktu maghrib, waktu subuh ya Waktu subuh ya, kita masuk waktu subuh, disunahkan sholat dua rakaat sebelum subuh Ya, sekarang seorang kesempatannya tidak banyak. Dia lakukan tiga dua rakaat dua rakaat dua rakaat. Kadang memberatkannya. Tapi kalau dia belajar fikih di fikih itu boleh menggabungkan tiga ibadah ini dalam satu niat dengan dua rakaat saja. Itu kan ilmu namanya pengetahuan. Ya belum lagi kalau belajar ilmunya para sahabat itu lebih menakjubkan lagi ilmunya para sahabat itu gaya mereka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair manli bisnis li bis, seri lali awali siapa orang yang bisa menyanyi gaya berjalanmu yang indah itu kamu jalannya lambat tapi finishnya paling dahulu Barang orang yang bersayap beramal, kita dengan para sahabat umat yang datang ya dengan para sahabat kita lepas dari garis tar yang sama sahabat jalannya santai. Tapi itu tiba di garis virus mereka semua sudah ada di depan dari jauh hari sebelumnya sudah ada di depan. Nah, itu gaya beragama mereka. Bagaimana mengenal gaya beragama seperti itu? Ini nggak bisa saya cuma cerita cerita saja di sini. Itu perlu dipelajari. Bukan kalimat-kalimat ringkas Tapi perlu dipelajari Satu pembahasan saya Itu kita perlu menekuni bagaimana Kedalaman ilmu para sahabat di pembahasan ikhlas saya Kalau kita masuk di dalam pembahasan ini Kita baru tahu Kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam Di sudut itu Iya Makanya semuanya pembahasan-pembahasan Tergambar dengan seorang mempelajari Ya kalau ada merasa berat misalnya Kenapa sulit Ya mungkin kekurangannya dari kekuatan ilmunya kurang atau dari kekuatan amalannya. Dan ini perlu untuk dibenahi. Semoga Allah meriwayatkan. Wassalamualaikum Satu lagi. Ya. Yeah. itu penyebutan dua kelompok cuma disebut Yahudi dan Nasrani sebagai uh, lawan dari jalan yang lurus. Penyebutan dua itu itu bukan pembatasan, tapi percontohan namanya. Itu percontohan. Terus di dalam tafsirnya Al-Makbub alaihim kan artinya yang dimurkai Abbalin artinya orang yang disesatkan. Dalam tafsirnya memang populer yang menafsirkan Yahudi dan Nasrani tapi ada yang menafsirkan selain daripada itu. Iya. Ada yang menafsirkan al-maghdubi alaihim itu adalah bidah, nasrani, itu ahlul ahwa. Padahal menafsirkan selain daripada itu dari kalangan ahli ahli tafsir. Cuman kadang kita sebutkan dalam sebagian pembahasan itu untuk mendekatkan makna-makna. Bukan untuk merinci. Iya. Ini sekarang baru singgung sedikit saya, sudah banyak sekali yang kita bicarakan hari ini. Kalau mau didetailkan lagi, dipertajam pada kalimat per kalimat di surat Fatihah itu itu luas ya. Surat Fatihah itu induk Al-Qur'an. Semua kandungan Al-Qur'an ada di surat Fatihah. Ya. Maka kandungannya pasti akan luas sekali. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala. wa bihamdi. Assalamualaikum lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.